ada sebuah ungkapan spesial persahabat ya ini momen tentunya kakak Rizky Pilar dipakaikan jas nih oleh tentunya Bang Rahakas Masya Allah di match yang sangat luar biasa persahabat ya pengantin <tentunya>, tentunya bagus banget nih mewah banget jazz yang dipakai oleh kakak Rizky Pilar. Ya, tentunya membuat kita semakin bahagia dan bahagia Kepada idola kita ini persahabat ya Doakan selalu yang terbaik Mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada Rizky Bilar Unggahan tersebut di kembali oleh akun Instagram Sendal Putih Anaskor Bilar Ada kalimat kapsen yang dituliskan Masya Allah ya Pagi-pagi lihat yang bening tuh persahabat ya Memang luar biasa, keren, ganteng, mewah, legan Terlihat kakak Rizky Bilar saat tentunya memakai jas yang dipakaikan oleh pangrakes ini Masya Allah, luar biasa bersahabat ya Dalam postingan ini banyak sekali komentar dan tanggapan dari para fans yakni dari akun Instagram Airene.arlindi mengatakan Keren, keren ini jasnya Masya Allah bersahabat ya Keren banget katanya tuh Jas yang dipakai oleh kakek Rizky Bilat Mudah-mudahan bahagia selalu dan kita selalu kompak untuk selalu mendukung Dede Lesti dan Kakak Rizky Pilar selanjutnya. persahabat, di sini ada unggahan postingan nih, persahabat, ya, dari Karen Delano nih, yang mana di sini tentunya memposting sebuah postingan video live-nya semalam. Persahabatnya membahas ini, Mas Gaun yang dipakai oleh Dede Lesti Kejora, persahabatnya Masya Allah. Tabarakallah tentunya para sahabat di sini karena membahas soal baju nih. Para sahabat ya yang dipakai oleh Deddy Alasti Kejora waktu di acara pagi para sahabat ya. Yang mana tentunya banyak sekali karena dalam membahas soal tentunya acara pernikahan Dede Alasti dan Kakak Bilar para sahabat ya yang mana karena tidak tahu. Bahwa paginya ada acara internasional Persahabatnya di pernikahan di Lesti, Aduh, Masya Allah, ini cute banget membuat nyakar persahabat ya <laughs> Tapi kita ambil poinnya aja Yang menekan dulu menyampaikan untuk gaun yang dipakai di Lesti adalah gaun yang super mewah persahabat ya Tidak banyak aksesoris yang dipakai, tapi namun Tentunya terlihat sangat lega, mewah, dan harganya aja luar biasa Fantastik, per sahabat ya, per meter Tentunya harga dari bahan Gaun yang dipakai dari LSD adalah Tentunya sesuatu yang sangat luar biasa, mahalnya, persahabat sahabat ya Dan kita lihat, baju ini dirancang oleh Yan Tentunya hanya 4 hari, per sahabat ya, Masya Allah, luar biasa dan kita lihat memang di postingan ini, DDLST terlihat sangat cantik dan mewah bersahabat ya Alhamdulillah, suatu kebanggaan dan suatu kebahagiaan untuk kita semua para fans DDLST selalu tampil membuat kita bahagia bersahabat ya Dan ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh Karen Delano Komentar tentang Leslar, ini menurut fashion master termewah sejakat raya tentang penampilan Leslar di pernikahannya Bahagia selalu Dedek dan pilar Masya Allah persahabat ya <gif> Ini tentunya kita merasa bangga kepada Karin Delano yang sudah tentunya menyampaikan menceritakan persahabat Yang tentunya menjelaskan gaun yang dipakai oleh Dedek Elasti di acara atau pernikahan, leslar, Masya Allah tabarakallah, mudah-mudahan bahagia selalu dan tentunya diberikan kesehatan, amin ya Robbal 'alamin. Dan kita lihat juga sebelumnya, Karen lalu menyampaikan juga persahabat, ya lewat tentunya caption yang dituliskan juga nih. Sebelumnya foto bareng di daerah Kejora, Masya Allah tabarakallah, ada doa yang dituliskan oleh Karen Delano bahagia selalu ya Leste Kejora, Rizki Billar terus berkarya menjadi berkat buat banyak orang itu adalah salah satu doa yang terbaik untuk Dede Lesti dan Kakak Bilar dari karen Delana persahabat ya luar biasa mudah-mudahan doa terbaik dikabulkan dan tentu ada jawaban komentar dari sang kejora kita Dede Lesti kejora menyampaikan lewat komentar Amin makasih Kak kata to love masya Allah persahabat yang Dede Lesti Tentunya selalu membuat kita semakin bahagia aja Kebahagiaan mudah-mudahan selalu diberikan kepada rumah tangga Lesti dan Rizky Bilar Selanjutnya para sahabat kita lihat juga Ada unggahan spesial dari Bunda Inul Yang mengunggah sebuah postingan foto Dede Lesti dan kakak Bilar Ini momen di acara akad pernikahan Main tium-tium para sahabat ya Ada kalimat caption panjang banget yang dituliskan oleh Bunda Inul bengi-bengi lihat foto anak wedo anak lanang kis-kisan ngene iki akulah kepingin seh tuh abis kasih pesan jangan suwe-sue mendang cepetan perluasan rahim alias hamil ben aku gendong cucu intinya persahabat ya Lesti dan Bilar disuruh cepet-cepet tentunya untuk memberikan cucu nih kepada bunda Inul Masya Allah persahabat ya ini luar biasa banget. Persahabat, doa juga tentunya diberikan oleh Bunda Inul untuk Dede Lesti dan Kakak Rizky Bilar. Nih, ada sebuah lanjutan juga. Pasti kalian lelah melewati prosesi yang panjang, bener kayak sepursing, kanzen jepang, hehehe, mau ngintip kalian. Bulan madu, tapi kok kelambu rapat tenan ikut seneng deh. Masya Allah, ya bunda Indul juga. Pengen ikutan nih bulan madu bersama Leslar. Sahabat, ya ada komentar tentunya dari Dede Kelasi dan Kakak pilar Bilar. Dede Lesti menuliskan lewat kolom komentar, Bunda sambil dikasih Lovi. tuh Kakak Bilar juga mengatakan. Walaupun gak ngerti artinya, Bun, tapi intinya terima kasih, ya, Bun, atas doanya. Masya Allah, luar biasa. Tabarakallah. Kita merasa bangga aja bahwa Dedek Leslie dan kakak Bilal itu dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Dan kita lihat juga ada sebuah postingan unggahan dari Pak Syaung. Masya Allah, juga persahabat. Ya dukungan dari Pak dan Adele kepada Leslar sangat luar biasa. Ini postingan foto momen kemarin di acara tasyakuran persahabat. Ada kalimat doa juga yang dituliskan lewat caption. Selamat untuk Adinda berdua. Masya Allah, makasih persahabat ya. Tentunya kita tentunya ucapkan terima kasih kepada Pak kamu yang telah mendukung men-support Les Larni. Luar biasa kita makin bangga dan makin bahagia kepada ideola kita ini. Mudah-mudahan ada kabar baik dan cincikan vitamin. Tetap stay tune di channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar dan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.